Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Viva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Pastinya dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini. Kami benar menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial. Bahagia dari idola kesayangan kita di kabar pertama, kita awali dengan postingannya Bunda Lesti semalam. Yang mengunggah video momen saat tentunya datang ke acara birthday-nya Amina. Masya Allah, banget ya, dengan tentunya bareng BBL yang sangat lucu dan sangat menggemaskan. Apalagi Alhamdulillah bersobat ya Tanggal 26 adalah tanggal Kelahirannya Abang Fatih Alhamdulillah sudah 14 bulan, satu tahun dua bulan Abang El mudah-mudahan sehat Bahagia dan mudah-mudahan Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin, dan kita lihat juga Kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti Barakallah fi umrik Amina Atta, jadi anak Saleh Hayana, Amin Ini doa dari Bunda Lesti untuk Amina dan kita lihat persahabatnya begitu banyak tanggapan dari Kak Mary mengatakan cinta kalian katanya itu masya Allah ada juga tanggapan dari Kak Bibo sehat selalu dedes sekeluarga Amin masya Allah begitu banyak doa doa baik yang diberikan dari orang-orang terdekat juga masya Allah mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga... di sini ada cedokan Abang Fati... ...yang tentunya sangat memang benar-benar menggemaskan sekali ya... ...outfitnya, aduh Masya Allah, keren banget. Hingga mendapatkan komentar banyak sekali dari para fans. Kita lihat, para sahabat, dari akun Intan Puspita 969001. Masya Allah, outfitmu nggak pernah gagal, nak. Luar biasa. Ada juga tangga penderibundakannya, 25... Masya Allah gemes banget, mindal, lihat abang, keren pisan outfitnya Saya selalu anak soleh, kesayangan, bahagia terus bersama pandanya, amin Allahumma amin Masya Allah, begitu banyak komentar yang sangat positif untuk BBL Dan kita juga dibikin salva kalimat komentar dari akun Firahartati245 Masya Allah nah makin ganteng gak sabar nunggu tanggal 3 Bunda kembali make up dapat info live dari Gorgeous katanya itu Wow penasaran banget nih Tanggal 3 nih persahabat ya Jangan lupa bakal di make up lagi Mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik yang kita dapatkan Karena idol kesayangan kita benar-benar akan memberikan Surprise banget nih untuk keluarga Konoha Masya Allah Kemudian juga selanjutnya persahabat, kita lihat ini ada kabar yang sangat membahagiakan, spesial banget nih. Tanggal 26, spesial tanggal kelahirannya Abang Fatih. Alhamdulillah, vlog perdana Leslar Entertainment tembus satu trending di Youtube. Baru satu hari nih persahabat. Ini suatu kebahagiaan Suatu kebanggaan Alhamdulillah kita patut bersyukur banget Bahwa dukungan memang benar-benar Masih terjalin Kompak dan solid nih persahabat Masya Allah makin bangga dengan Lesa Lovers Kita lihat juga kalimat caption panjang Yang ditulis oleh Papa Bilar Alhamdulillah sebuah konten yang menandai comeback kami, trending satu YouTube. Setelah kurang lebih 5 bulan vakum, akhirnya saya dan istri memutuskan untuk kembali aktif dan memang saya sengaja memilih upload di hari Jumat berkah dan di tanggal 24 yang memang itu adalah sebuah hari dan tanggal yang bersejarah buat kami. Dan ternyata memang angka 24 masih memberikan magisnya buat kami mana untuk pertama kalinya konten kami akhirnya trending satu Tentu tanpa dukungan kalian kami tidak akan di titik ini Oleh sebab itu terima kasih untuk Leslar Lovers, lovers dan Lesti Lovers Yang selalu setia untuk kami yang mana support dan doa kalian sangat berarti bagi kami Ini Masya Allah Bentuk rasa syukur dan tentunya ucapan terima kasih kepada Lesla Lovers, Be lovers dan Lesti Lovers Masya Allah adalah kesangan kita yang selalu membuat kita bangga. Mudah-mudahan makin kompak lagi untuk keluarga Konoha. Solid lagi untuk mendukung dan mensupport karya-karya idola kesayangan kita. Dan kita lihat mendapatkan tanggapan dari Kak Mary juga. Di situ mengatakan luar biasa pokoknya semangat terus jadi nomor satu. Amin. Ada juga komentar dari Bang Adi. Bismillah, gas, ketua semangat. wah. Wow. Masya Allah, banget nih persahabatnya. Kebahagiaan pun nular ke banyak orang. Masya Allah, dan kita lihat juga di persahabatnya diunggah Rudy Salim. Semalam pun, persahabatnya di sini mengunggah video YouTube Lestal entertainment yang sudah masuk trending satu, trending satu YouTube, kata Rudy Salim. Masya Allah, banget ya. Mudah-mudahan tentunya Lestal entertainment bangkit. Dengan semangat dan wajah yang baru Kita makin bangga, kita makin kagum Dan pastinya kita selalu bahagia Dengan apa yang disuguhkan oleh Leslar Entertainment Apalagi pas banget di tanggal 24 kemarin Vlog perdana muncul di channel Youtubenya Leslar Entertainment Dan dalam satu hari tembus satu trending di Youtube Ini suatu kebanggaan, Masya Allah Kemudian juga selanjutnya persahabat Kita lihat sidukan semalam di rumah Leslar ramai banget nih bersahabat ya, pada kumpul, sahabat-sahabat Ada Kak Mary, ada Kak Bibu, ada tentunya Baba Ji, ada Kak Sania, ada Torik juga bersahabat ya. ya Tentunya ikut kumpul bareng di rumah Leslar, Masya Allah Leslar semalam ini lagi pada main Uno nih bersahabat Kita lihat nih, tentunya lucu banget ya postingan dari Papa B ada yang kalah juga tapi kabur. Tuh persahabatnya ada yang kalah main Uno katanya tuh. Ini ngakak banget ya. Soal ini banget nih kedua-duanya. Gesreknya mulai kembali aktif. Luar biasa selalu memberikan kebahagiaan untuk warga Konoha dan kita lihat juga selanjutnya persahabat Masya Allah, makin cantik, makin keren, makin luar biasa Sang Kejora Sudah ada tentunya di TV iklannya Yuk, yang sudah lihat persahabat ya Yang belum lihat, silahkan lihat aja Ini Masya Allah Cantik banget Bunda Lesti Ini sudah ada di TV nih, iklan MS Glow Bunda Lesti Kejora Masya Allah Mudah-mudahan persahabat Bunda Lesti, Papa B kembali bangkit kembali memberikan kejutan, kembali memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya, tetap dukung yang terbaiknya untuk Leslar, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kita. Masih menunggu cidu lain hingga kabar terbaru, hingga kabar baik. Pastinya dari Leslar jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar menarik dari Lasti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi, di pagi ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.